Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nandika Budra Oke okay, di channel pertama Pertama aku Aris video pertama aku di bulan Desember ini Karena aku sibuk dengan Sekolahku Mohon dimaafkan. Jadi video kali ini Aku akan Membagi tutorial Cara mudah menggunakan Menggunakan riset geset alik mandian oke kamu bisa mendownloadnya di Play Store ya copystore cari kode baru pilih yang membaca kode QR ini aku udah ini, dua secara memasang dunia. Kalian bisa hai, menggunakan kalian hai, hai, hai, hai, hai, hai, atau enggak bisa juga menggunakan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya bantu dong aku udah menyiapkan udah menyiapkan perubahannya di di videonya kita kita bu kita buka komenan pesan cari tentunya cari yang HTTPS Alif kemudian ke XML sudah juga bisa kita buka aplikasi yang tadi di Play Store ya kita tunggu terus kita cari hasilkan kode QR text lalu masukkan salinannya lalu kita buka yang namanya pindai gambar pindai gambar lalu yang tadi yang disimpan di di sebuah galeri kita masuk kita pencet itu mohon maaf aku sedih ya Banyak. ini adalah, kita buka linknya tunggu ya kita tunggu untuk verifikasi tab Sudah, pengen simpel, kayak bisa bisa melakukan videonya seperti ini saja. kalau bisa lagi males gitu Jadi, itu apa bisa menggunakan riset dari orang juga apa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share di video dan tentunya, jangan lupa untuk follow in Instagram saya Nandika Setio Eko Nandika Setio Eko Dan TikTok saya yang tadi Yang ini Ini namanya Nandika Putra 36 Kamu follow, aku follow back ya Sekian dari saya Video singkat dan video pertama Tolong, bantu, tolong support saya agar aku bisa semangat dalam membuat videonya. Sekian dari saya, waafiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.